no Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang Adang petang bosku Selamat datang di channel bencana Klasik Channel yang membahas tentang senapan angin Kali ini saya akan mereview senapan pesanannya Pak Watyono Atau Pak Ampro yang ada di Gedung Surian, Lampung Barat Senapa Amru, senapan unit ruger Tabung stainless OD27 Pakai serombong 19 Peredam pakai komet Laras kita pakai OD13 Panjang 70 Teleskop Pakai basnel Sistem Grendel Kita pakai kayak Remington Dengan gigi 3 satu, dua, tiga Yang selkokang seperti PCP biasanya Ditahan gini lalu dilepaskan Kita pakai mimis JBS 12 Grand Mimis Kelon ini kita pakai ukuran 2 meteran ini ini 2 meter sekali ukur mari kita ukur satu dua 14, 14, 14, 15, Pasti. 15 kali 2 meter 30 meter terukur mari kita coba ini pasarnya pasaran di lubang ini ini ukuran koin 500an lah ini. Jarak 30 meter Nanti kita shot 10 kali atau 15 kali nggak apa-apa Nanti hasilnya gimana coba main di gigi 1 di tekanan angin 4000 PSI a yeah. 10 kali. Mari kita lihat hasilnya. sebelah kali tembakan. Ada yang keluar soalnya anginnya sangat kencang ini. Cuaca tidak mendukung tapi lumayan lah jarak 30 meter koin 500an 11 kali tembakan Pesanan bisa melalui WA atau komentar di bawah channel ini Dengan harga yang bervarian tergantung spek permintaan pelanggan Jangan lupa subscribe channel ini dengan cara tambah subscribe Like, share, and comment Ya saya semat lagi Untuk bikin video Karena video ini Sekedar hiburan Juga sharing-sharing Tentang kenapan Salam berdiri Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh